Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alhamdulillahi al rabbil alamin. Wa wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi Wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'ad. Saudara hadirin, kaum muslimin, rahimakumullah. Sebagai yang kita maklum, bahwa Islam bertujuan memelihara kemuliaan manusia yang diciptakan fi ahsani taqwim dalam bentuk yang paling sempurna.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 Masuk ke dalam lingkungan macam itu saja tidak diperkenankan. Kenapa? Bersekutu dengan kejahatan. Jahat juga hukumnya. Semalam, kamu mabuk ya? Enggak, teman. Saya cuma ngebeliin aja kok. Apalagi? lagi? Ngebeliin.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 Mari kita renungi An-Nisa ayat 140 Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Qad nazzal alaikum fil kitabi An sami'tum yukfaru biha Wa yustahza'u biha Fala ma'ahum Hatta yakudu fi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 Wa ahalallahu albai'a wa harramar riba Allah halalkan jual beli Allah haramkan riba tapi renten ditelan terus <tuk berkata> <tuk berkata <-kata> Kita baca ayat watasimu bihablillahi jami'an wa berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah jangan bercerai berai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 baru dia selesai berpikir Tuhan tidak adil jatuh sebutir buah beringin tepat menimpa hidungnya dia terkejut azim. kalau begitu saya sadar katanya Tuhan benar-benar adil <laughs> coba kalau buah beringin segede buah labu waduh kayak apa muka saya ini <laughs>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 Wa barokatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi alhamdulillahirobbil alamin. wa warahmatullahi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 Nah, untuk mencapai dua tujuan ini, Islam mengajarkan sistem keseimbangan, sehingga Nabi sabdakan kan, Amal di dunia kkan wa mutu Bekerjalah buat duniamu seolah-olah kau akan hidup untuk selamanya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 wa barakatuh wa alamin was salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin athahirin amma ba'd